2425 empat separuh yang sudah Fahri jual sudah menghasilkan empat puluh juta rupiah itu pun belum semua Fahri jual Alhamdulillah ini ATM Fahri nih esok hey, Fahri di sini dan Sobat di sana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat kalian Fahri akan panen pisang Fahri pisang varigata panen anaknya ya bukan buahnya. Fahri memiliki pisang varigata ini sejak 2017. Nah waktu itu permintaan banyak. Kalau Fahri tergi rupiah waktu itu Fahri mungkin saat ini nggak punya indukan yang memproduksi banyak anak. Tapi Fahri menyisahkan beberapa dan Fahri tanam di tanah langsung untuk dijadikan indukan seperti ini. Nah, saat ini permintaan sedang naik, jadi saatnya untuk panen, sobat sekalian. kita pakai sanggul ya, karena ini agak dalam. dalam ya sobat kalian belum ketemu pangkalnya jadi ini masih dalam agak cocok krik, -krik mas jenisnya yang pisang emas pisang emas ini yang varigatanya motifnya bagus dan daunnya masih kecil dan semakin lebar biasanya motifnya akan semakin bagus karena pisang varigata ini jenisnya macam-macam ada yang cukup kalau yang untuk itu motifnya agak nyemumruh ya nyibrik, nyibrik. kita campur lagi nih Kalau yang pisang emas itu batangnya ada merah merahnya gini dan tangkainya pun atau petiolit ini ada warna merahnya. parigata data satu ternyata lumayan banyak kita beli yang lain nih. Ini kecil, bentar lagi keluar daun. Mantap, ini kalian ya Oke, kita ambilnya agak besar juga, gelas ini. Belah sini, nih, nonton, bagus sekali ini gelasnya. Ya, ya kita ambil Ini mereka taruh ya. mana ya ego sekali ya ego ada yang sangat ekstrim ya banyak putihnya cernoni mau coba londo ini ya londo tapi ini coklat sama induknya <tuk> dengan mineral ya yeah. uh. oh ini akarnya sedikit nggak ada akarnya terlalu melecat sama induknya oke okay kita dapat berapa nih? Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, yang besar mas. kita dapat satu, dua, tiga, empat, enam yang besar. Belum diambil semua ini yang bisa dilakukan juga, ini udah bisa diambil. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di pot hai, di pot hai, saja media sekam sekam fermentasi ya. Potnya nggak harus besar sobat sekalian. Jadi kalau kita ngirim itu biaya kirimnya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kirim biaya kirimnya rendah. sekam fermentasi atau sekam fermentasi kalau orang timur bilangnya sekam ya sekam oke okay, kita siram ya besar besar Pakai diameter 25 cm, cukup. Mas, tolong penyiraman, mas. tetapi resikonya nanti beberapa daun pasti akan kosong. Jadi lebih baik di bawah paranet sama sekalian supaya untuk mempertahankan daunnya tetap bagus. Di bawah paranet untuk mempertahankan daunnya tetap bagus. Pisang varigata ini termasuk fast grower, jadi nanti berapa minggu dia sudah keluar akar daun dan akar dan juga daun baris. ini yang belum ada akarnya nanti kita kasih di air ke water propagation. ini karena terlalu ekstrim ya terlalu banyak putih Sejak 2017 dan Fahri gak jual semua Waktu itu harganya bagus dan menjanjikan Waktu itu kalau misalnya Fahri mengeluarkan rupiah Tapi apabila waktu itu Fahri tergil rupiahnya Dan tidak menyisakan untuk indukan Mungkin saat ini Fahri malah kebingungan untuk cari indukan Atau cari anakan di pedagang tanaman Dan saat ini harganya lumayan sangat tinggi ya Bukan lumayan tetapi sangat tinggi saat ini karena banyak sekali yang mencari, sambil setiap hari menanyakan pisang hari datang. Dan Pak baru sempat panen ini. Dan ini rencana nanti akan kami jual, Ketika sudah terlihat bagus, Sudah keluar daunnya. sudah ditanam ini nanti pagi cuci bersih terus kasih di air dulu sampai keluar akar harap nanti juga se ekstrim ini lagi daun barunya kadang kalau yang ekstrim seperti ini lebih baik kita full matahari coba sekalian kita siram ya kita siram sampai kenyang coba sekalian yang enggak ada akar nih udah tarik bersih bersih tinggal nanti ditaruh di air tolong air yang di meja itu yang digelaskan ada Pak. yang itu dikeluarin dulu aja oke ini tinggal kita taruh air biasa aja ini sampai keluar akarnya sobat sekalian dan bismillah semoga nanti Sampai sekalian ini hasil panen pisang varigata yang bonggol-bonggol ya Ini sebentar lagi keluar daun Kita hitung satu 2 3 4 5 6 7 8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 Alhamdulillah ini ATM Fahri nih Jadi investasi itu bisa berupa tanaman yang potensial di masa yang akan datang Ini Fahri tanam sejak 2017 Sekarang saatnya panen Dari 4 pohon pisang nih kita panen 25 tadi Sama yang kemarin ada 4, 5, 6, 7 Nah yang kemarin ada 7 Berarti tujuh sama dua 32 lima, tiga dua Tiga puluh pisang varietas. Matan Enggak ngangin ya? Sobat sekalian, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil apa nih? Jadi setiap tanaman itu kedepannya sebenarnya tetap memiliki potensi Karena masing-masing tanaman mempunyai keindahan dan daya tarik tersendiri Jadi apapun tanamannya sebaiknya kita rawat dengan sepenuh hati dan kita rawat dengan baik sehingga suatu saat pasti kita akan memetik hasilnya perlu sobat tahu dari hasil panen bonggol pisang varigata ini separuh yang sudah Fahri jual sudah menghasilkan 40 juta rupiah itu pun belum semua Fahri jual dari Fakta ini apa yang sobat bisa dapat Atau sobat bisa simpulkan Karena suatu saat pasti kita akan memetik hasilnya Tinggal kita sabar dan konsisten atau tidak nih Dengan kesabaran dan konsisten Dan keyakinan Serta yang pasti selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pasti hasil tidak pernah menghianati Proses yang sudah kita jalani jadi, sobat sekalian hanya perlu sabar, telaten, ulet, punya tekad dan juga pastinya berdoa. Itu tadi sedikit aktivitas, bagian dari aktivitas di Youtube. Halian pisang, mari kita sampai jumpa di video selanjutnya.